Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Kali ini masih setia untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak bersama-sama untuk belajar Cara membuat tabel pada Excel dengan sederhana dan cepat Marilah kita ikuti bersama-sama. Pertama-tama kita buka Excelnya. nya Ini sudah ada tabel. Maka biasanya pada tabel ini, apabila kalau mem ingin membuat garis atau tabel, biasanya kita blok semuanya. Kita blok semuanya. Kemudian kita cari di sini, yang alfolder ini. Maka seperti ini. Maka ya seperti ini. Maka kali ini kita akan mengajak bersama-sama yang secara sederhana. Ya. Yang pertama adalah langkah pertama adalah kita taruh kursor kita pada satu salah satu sel. Misalnya kita taruh di sini. Atau mungkin di sini juga bisa. Yang penting pada sel yang ada pada data kita. Kemudian langkah yang kedua, kita tekan Ctrl T. Maka akan muncul perintah Create Table seperti ini. Kemudian kita oke. Okay. Nah, maka sudah tampillah tabel tampil pada ketikan Excel kita dengan cara cepat. Jadi langkah pertama tadi kita taruh salah satu di sel tabel yang kemudian kita tekan ctrl T kemudian kita oke okay, sudah seperti ini ini ada pilihan sesuai selera bisa berubah seperti ini ya ini ada banyak pilihannya jadi sesuai dengan seleranya nanti kita bisa mengatur bentuk tabel kita agar lebih tampil cantik. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan sederhana ini akan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.